berona akhirnya memanggil Hayuncul dengan sebutan ayah Setelah insiden tragis yang dialami oleh Hayuncul dan berona karena ulah Con so Jin. Akhirnya pada episode 12 terungkap jika berona dan Hayuncul masih bisa selamat dari maut Hal ini berawal dari contoh so Jin yang salah mengenali berona sebagai Hul contoh so Jin yang sudah gila memaksa berona untuk ikut dengannya. Meskipun telah diberitahu oleh Hyun Chul jika itu adalah berona, namun Chong Sojin tetap bersikeras jika itu adalah Ha Ang Sojin kemudian menyerang Hyun Chul dan tak sengaja memukul kepala Hyun Chul dengan lampu. Setelah itu, Chong Sojin kembali menarik dan berusaha membawa berona pergi, namun berona berusaha menolaknya sehingga terjadi adegan tarik-menarik antara Chong Sojin dan Hyun ha Chul. Hal itu membuat Chong Sojin terpental dan terjatuh begitu juga dengan Hayuncul yang juga terpental dan jatuh ke tangga untuk melindungi Berona. Kepala Hayuncul terbentur di salah satu tangga dan membuat pendarahan parah di kepalanya. Beruntung Kang Mari segera datang dan menelpon ambulan untuk membawa Hayuncul ke rumah sakit. Karena cedera kepala dan pendarahan di kepala Hayuncul membuatnya harus segera dioperasi. Beruntung operasi berjalan lancar, meskipun Hayuncul masih kritis. Berona kemudian mengunjungi Hayuncul yang masih kritis dan memanggilnya dengan sebutan ayah untuk pertama kalinya. Setelah sebelumnya Berona menolak Hayuncul sebagai ayahnya, akhirnya di episode 12 Berona memanggil Hayuncul dengan sebutan ayah. Akankah Berona dan Hayuncul akan berakhir bahagia? Apakah mereka akan hidup bersama sebagai ayah dan anak? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?